Selamat datang lagi ke channel gue, kali ini gue akan meneruskan membahas headphone BBM, yaitu Bluetooth, Branded, dan Murah. Kali ini gue akan membawa sebuah produk dari Sony, yaitu Sony WH-CH510. Penasaran kan seperti apa kualitasnya, karena Sony ini uh, termasuk brand yang sudah sangat mainstream ya di Indonesia. Kita bandingkan saja sebagus apa dibandingkan headphone BBM yang kita bahas sebelumnya yang linknya bisa lu klik di kanan atas ini. Oke, yuk, tonton terus video ini sampai selesai. kita mulai dengan unboxingnya ya dari boxnya sini khas Sony banget lah ya uh, agak tipis tapi desainnya bersih iya kita tarik keluar isinya kita lihat yang pertama pasti ada headphone nya itu sendiri ya, warna putih, lalu ada kabel charging dari USB A ke USB C, dan buku manual, that's it, isinya hanya seperti itu saja. Kita beralih ke material Seperti kebanyakan headphone di rentang harga segini Material yang digunakan adalah plastik yang agak tipis Ya cukup bagus, tapi bukan yang paling bagus Tetap aja yang gue sayangin adalah tidak ada busa untuk headbandnya Jadi kalau dipakai berlama-lama kurang nyaman Bagian engselnya juga masih menggunakan material plastik yang sama ya agak tipis dan untuk bagian pelapis headphone-nya sendiri, pelapis speakernya itu tipis. Dan yang gue kecewa adalah bagian ear cushion-nya itu benar-benar tipis. Bahkan untuk rentang harga segini. Dibanding pesaing-pesaingnya yang memberikan e, bantalan di cushion-nya itu cukup tebal ya. Cukup enak dipakai berlama-lama. Dari sisi tombol... Tombol-tombolnya itu dibuat uh, sangat distintif ya, jadi uh, kita dengan meraba aja bisa tahu kita lagi neken tombol apa. Rasa untuk dikliknya pun enak, kliki ya, jadi kita tahu bahwa oke okay inputnya udah masuk. Kemungkinan untuk salah pencet sih kecil kalau gue bilang. Lalu berikutnya ada lubang charger di sebelah lampu indikator yang posisinya ergonomis dan mudah kalau kita mau melakukan pengisian daya baterai jadi tidak awkward ya posisinya nih, enak, mudah dijangkau Di sisi portabilitas headphone ini cukup ringan dengan berat sekitar 131 gram saja masih di kisaran portabilitas yang agak kurang srek buat gue adalah sistem pelipatannya dia hanya bisa dilipat seperti ini tidak bisa lagi di swivel ke dalam sehingga ya... agak kurang praktis ya kalau mau dibawa di dalam tas ya bendanya masih cukup gede walaupun dilipat kayak gini mungkin cuman jadi rata aja sih untuk menjaga konsistensi pengetesan gue udah bikin satu playlist khusus untuk melakukan pengetesan headphone nah isi playlistnya seperti ini ya jadi gue akan selalu menggunakan kelima lagu ini dalam mengetes headphone kedepannya pengendalian yang diberikan oleh headphone ini cukup baik ya, dari tombol-tombol yang ada di bodi sebelah kanan headphone-nya, jadi untuk menaikkan volume, cukup klik up, kalau mau menurunkan volume klik down, kalau kita mau pindah ke lagu berikutnya, kita tahan up yang lama dan untuk kembali ke lagu sebelumnya, kita tekan down yang lama lalu untuk play dan pause, kita bisa gunakan tombol tengah, demikian juga untuk menerima atau meriject panggilan telepon sistemnya berjalan dengan baik dan lancar ya dan tadi seperti gue bilang di depan tombolnya ini feelnya enak dan kliki ya jadi kita nggak ragu nih udah kepencet belum sih kayak gitu Untuk urusan sound, headphone ini gue bilang cukup bisa memuaskan berbagai penggemar musik ya. Mulai dari suara gitar akustiknya Eric Clapton di lagu Change The World, sampai ke hentakan drum dan bass di lagunya Maroon 5 Sunday Morning. Demikian juga ketika kita mencoba dengan lagunya Siti uh, Badriah. Ini dinamikanya dapat banget dan kekhawatiran gue awalnya, Sony itu biasanya kalau bilang ekstra bass atau sebagainya itu bassnya oke naik tapi frekuensi lainnya ketutupan. Jadi agak mendem. Tapi di WHCH510 ini nggak kejadian sih. Untuk masalah kenyamanan, headphone ini gue bilang sih B aja. Dia nggak terlalu kendor sehingga gampang melorot tapi juga uh, jepitannya tidak terlalu kencang ke telinga ya. Jadi, uh, telinga dan kepala nggak sakit. Untuk urusan peredaman, ya bisa dibilang minim. Karena satu, ini udah nggak ada ANC-nya. Yang kedua, yang gue bilang tadi, cushion-nya tipis banget. Jadi, ya suara-suara dari luar masih cukup terdengar masuk. Nah, yang paling gue nyinyirin adalah masalah nggak ada busa di headband-nya. Ini uh, lumayan bikin nggak enak nih kalau dipakai lama nih di area ubun-ubun. Uh, Jadi kayak apa ya, kayak ketekan sesuatu yang keras plastik gitu Kalau menurut gue, headphone Sony WH-CH510 ini memberikan kualitas suara yang baik, bassnya oke, lalu untuk frekuensi lainnya juga masih terdengar dengan baik. Cuman yang sangat disayangkan adalah satu, masalah bahan yang agak tipis. Lalu berikutnya adalah portabilitas, di mana dia nggak bisa dilipat sampai jadi cukup kecil. Headphone ini sendiri gue beli di official store-nya Sony di Tokopedia seharga Rp 509.000. Untuk link pembelian seperti biasa, gue taruh di kolom deskripsi. Oke, terima kasih telah menonton sampai selesai. Ditunggu like, subscribe, dan share-nya ya. Oke, sampai jumpa lagi. Bye!